Ada terbawa air nih. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, sahabat perang. Berjumpa kembali dengan saya, petani perang bitar. Mohon dukungan like dan subscribe. Banyak channel sana Saya ini bisa berkembang Sehingga <tuh> ini saya akan mereview bahwa Sudah Hampir satu minggu nih saya tidak berkunjung ke Kebun porang saya nah, Ini ternyata sudah banyak yang nah, Ini Sudah banyak yang dorman Bahkan sudah hampir 90% yang dorman tapi karena beberapa hari ini cuaca di sini cukup ekstrim hujannya, sehingga orang-orang yang sudah dorman, katanya banyak yang terbawa air, Sehingga hilang. Nah ini seperti ini, ini. sebagian nih sudah terbawa air nih ini sebagian tadi kita sudah ambili untuk katak orangnya katak orang yang sudah dormant bagian banyak yang hilang banyak yang terbawa air karena dulu emang saya nanam orang ini tidak saya buat sistem beden hanya kita cangkuli aja Dilubangi atau dikowak Kalau bahasa jawanya Terus ditanami Bibit kata Mini isi 1 kilo 1000 ab Jadi kalau musim hujan Seperti ini Airnya langsung mengalir Tapi resikonya Kalau sudah dorman Kayak gini banyak kata yang hilang karena terbawa air Dan Ini sebagian sudah Dormat semua Banyak yang hilang Masih Ini hilang Ini yang hilang Nah, ketemu ini Batak supernya masih ketemu satu Bacar lagi ini kata yang dirantai Satu Ini yang hilang Ini juga hilang nih Jadi selain Terbawa Arus air Ini juga Dijakari Ayam ini juga banyak yang hilang, katanya. Demikian, rekan-rekan, review saya hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam sehat, salam sukses. Laut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.